Oh, dah mm, suka nyo lo ni abis ya Muu, suka, ke apa dia, sebab anak ambol Semua klip belakang, kedua, perut Oh, Johor Semua balik belakang Gini, Saeed, aku nak ajak mu. Aku bunyi kata Balik Kapuraya gak aku bimay lah Saeed, nak tahu aku dengar dari berita Dia cerita benar, benar tak boleh Tak mau dek lagu mana abiyo? Soal uh, selamat caj lagi yola tak? Ini kita wingat doh. Dah mau tak wingat? Hot tu jadi SCD tu. Semua dia abiyo. Bukan sakat jalan raya je ya? Rumah tangga pun nak tinggal tu Kena kau cia biyo, Kau malik kan Kita kaya Kau jiri kita tu Kita nak tinggal rumah Baru selamat Kalau ada komerok CCTV tu Kau malik biyo. Pas Suih lapu uh, Leterik Kipas Dapur gas tu Pakat cabuk lah ko. Tutup lah kau su suih Baru selamat tinggal Baru mo Hidik tu Yalah sahih Hock small eggnya Kita Kena rajin dulu Perjalanan kita nak jawi Tambah boleh posong ni kak Letih belakang lah sahih Kalau serau mengaduk kak Kena pergi dulu Di mana-mana pun tepat rehat Nidak saat ini Dengan pun tebal kaca pergi semacam Oh tu ya bahaya tu Nak muka jenis kena ini eh, banyak Tak lelah tak, tak lelah Lagi tak lelah Kereta tak kereta Kepal terbaik ya, dah duduk ke atas Nak no, lelaki Kalau oh, punya royak gitu Kamu seru gung lah bahaya. Saat ini eh, Aku mau tengok Siapa dia ada masalah ni Mana dia? Mari kita pergi ke bilik juga semua lah lagu ni Kalau nak jalan-jalan oh, ka, Mampu semua lah kereta ni Becilah dia ni Ok Tepuh baju banyak pasal di rumah tu Kalau aku ni kat Tau dah jahit, jom katu kogel okay, lah Lenggol dia pui ya, Weeey Kena kabel mak ada masalah gapo, abah mak kerintau nah abah mak. Tahu lah sahi, aku minyak keminyu sayu. Berik-berik. Ha, berik pasal makan sahi, tak berapa nak makan, tekai putak tak makan. jangan gitu we mak berik tu. Rambus satu pisau dok mengore, mak. Aku nak tanya mu ni mak. Mu tak rajin baik kedai ke ketemu ni mak? Ah, aku baik diri ya Mu baik diri mak. Oh... Tidak mau belajar bela jadi pemain kereta, Mak? Ah, Tanah si kau belajar Ada empat pulas kerugak Pulas situlah Oh... Kamu lagi. kucing Hehehehe Kamu nak tanya bimak ni Guano ada yang banyak pagi Dalam kereta dan bimaknya bagaimana sebenarnya? Ah, Kena balik kapurlah, Syed Ya, ayo, kini Hehehehe bapak yang kau keju, ayo? hmm mm mm tadi kata mm mm mm apa mm mm mm mm mm air pun mm mm mm mm mm tayar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Oh, gini lah, ma. Banyak pelaku kemalingnya, ma. Kepak-kepaka -kap -kap keno. Dah tahu, dah kita nak jalan jalanau, kita kena cek kereta itu Ya jadi sepenuh ma. Pak, minyak peternak kena cukup, ma. apa, ma? Tali dah tu, kena pakar, apa, ma? Nega, baca meseh dalam mandu. Oh, itu jadi tepul mukobat, tu pak. Kalau jadi gitu gini gak nyesat atau sudah lah. So lagi mak aku nak oya kamu. Aku tengok mu ni mak, semua so nak mu masuk jalan kecemasan. Tolih gitu mak, aboran ah, sehat tak aje nak dengan dia. Oh, de, ya, rewi kerjama ya, ke, umat tegoh, pisah ko, tahu so, so, semua keciumin keton. Rewi ya, kalu kerja mu kau gak, SD. Laut itu rewi ya, kita dalam poketoh supaya ka. Iku denan no moto capa ber 3 to lain no yawi kalau perang-anggitu juga, tak mau deh, Kita kena jaga, kena bersihkan Sekeliling kita, bema. Baru nampak gemah, bersih, bema. Patu, kalau bawa kereta Kena patuhi halaju bema. Baru tak kena sama, bema. apa Nyawa keluarga perselamat Dalam TV, kaya dohkan Ingatlah orang yang tersayang Sayang binimu, Mak Aku sayang, Oyo Aku tak buatlah peranganku ni Kalau gitu, kamu ke, kena ingat semua, Mak Tetek keselamatan, Mak Pula tu, kalau buat kereta, jangan duduk rapat-rapat Kita kena jago-jago, Mak Mari kita bakal jago orang-orang kita Jago keselamatan di jalan raya Selengat di saya ingat Allah ingat keselamatan dia ada pandu cuma jiwa selamat adeh